Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Harun Syarif Official. Oke, di video kali ini saya menemukan sebuah postingan ya di media Facebook yaitu puisi terakhir WS Rendra. Ini benar-benar sangat menggugah hati ya. Terutama di zaman-zaman seperti sekarang ini. Zaman penuh dengan musibah ya, zaman penuh dengan malapetaka ya. Coba saya bacakan ya, ini puisi terakhir W.S. Rendra ya, sebagai bahan renungan bagi kita semua yang masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat wal afiat ya di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim Puisi terakhir W.S. Rendra yang beliau Buat sesaat sebelum Beliau wafat Selalu menggugah kalbu pembacanya Hidup itu Seperti uap Yang sebentar saja Kelihatan lalu lenyap Ketika orang Memuji milikku Aku berkata bahwa ini hanya titipan saja Bahwa mobilku adalah titipannya Bahwa rumahku adalah titipannya Bahwa hartaku adalah titipannya Bahwa putra-putriku hanyalah titipannya Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya Mengapa dia menitipkannya kepadaku untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku Dan kalau bukan milikku Apa yang seharusnya Aku lakukan untuk miliknya ini Mengapa hatiku justru terasa berat Ketika titipan itu diminta kembali olehnya Malahan ketika diminta kembali Kusebut itu musibah Kusebut itu ujian sebut itu petaka. Disebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah. Aku ingin lebih banyak popularitas dan kutolak sakit. Kutolak kemiskinan seolah semua derita adalah hukuman bagiku Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika Dan sesuai dengan kehendakku Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku Betapa curangnya aku Kuperlakukan perlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku Duh Allah padahal setiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah Ampuni aku, ya Allah, mulai hari ini. Ajari aku menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendakmu saja, ya Allah. Sebab aku yakin engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Puisi terakhir, WS Renderah. Terima kasih Al-Fatihah buat beliau ya Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyempatkan menonton video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai bahan renungan bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa subscribe-nya ya dan komen di kolom komentar